Tuhan Kristus, Yesus Tuhan Tai Amin Hulia di Tuhan Teng, nahin holongan Tamado hitam, medok mauliateng, debatang parasirohai Nam patol hason nguluta, dot huriatang Siat tahun naburu, tu tahun naibaru Tahun parasirohaon, tahun 2020 Ong Alani di Bagasan Roha, nama Wliyati, jumolo maupasat kami selama tahu baru medihitas alihutna. Hira hura becasa deh. Selama tahu baru medihitas alihutna, baru becasa cas. Deha muna mana mina nami nainah rongen, hata nilebata, napabarato kita mempunyai tahun yang sekaligus tahun Sending di WTGP di mana ada tema, dua subtema. Di tahun Sending, dapat joloh hujahamah Heber, Sada, Ayat Sada, Rodi Ayat Tul. Jodh-jod, jalan ragam yang joloh, pabai nilai bata, memakulingi akka amai, marhite hiti akka panurirangi. Alai dia kearin la di pakulini do kita marhite gadis si tean jala marhite hite ibanado di topa nama hago Jaladung di patupa ibana hayasu sanak dosa huddul do ibana tu siamon ni hatongamon na digijangi. Satana rusus. Horan kami do nagade suk tema. Pasamu sanasdol rupani tu ayat 4. pangadehon nami di Eden luar di halak napoli marga memasuki bulan desember 2019 kita merayakan natal di tengah-tengah banyaknya hiruk pikuk dan polemik tentang perayaan natal apakah bisa menyampaikan salam natal kepada orang yang tidak sama agamanya atau tidak Apakah yang bukan beragama Kristen bisa mengenakan aksesoris atau atribut Natal? Apakah orang yang tidak seagama bisa mengikuti perayaan Natal? Saudara-saudara, apapun bagaimanapun polemik tersebut perayaan Natal sudah berlalu dengan aman, sukacita, dan penuh damai. Suara, Suara di tengah-tengah keceriaan dan kemeriahan Natal, kita juga tersentak mendengar berita sedih terjadinya pelarangan ibadah di dua kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Darmasraya. Salah satu. Di antara jemaah tersebut adalah HGDP Sungai Tambang, di Sumatera Barat. Ketika pelarangan itu dikonfirmasi kepada pemerintah setempat, mereka menjawab dengan sangat politis. Tidak ada pelarangan. Boleh melaksanakan ibadah dalam bentuk apapun, tetapi di gedung yang memiliki izin. Desumir. sesungguhnya Bapak Ibu ini sangat mustahil dilakukan di Sumatera Barat karena dari puluhan gereja-gereja yang ada di Sumatera Barat, hanya dua yang memiliki izin yakni HGBP Padang Jalan Gurun Dalam dan HGBP Bukit Tinggi warisan GPIB warisan dari Belanda HGBP Sungai Tambang Bapak Ibu Memiliki pengalaman Yang sangat menyedihkan Dibanding dengan gereja-gereja lain Yang ada di HGBP Mereka begitu lama Merindukan beribadah Di tengah-tengah gereja Yang layak Mereka juga Merindukan lonceng gereja Pertanda masuk ibadah Sekian lama mereka merindukan dapat menyanyikan nyanyian Tuhan, tetapi kadang-kadang mereka menyanyikan nyanyian Tuhan dengan berbisik. Bahkan, kadang-kala -kadang mereka menyanyikan nyanyian Tuhan tanpa suara, karena ketika mereka menyanyikan nyanyian Tuhan dengan suara nyaring, maka hujan batu akan menimpa tempat di mana mereka. Beribadah Bapak Ibu Oleh sebab itu Kami melihat bahwa mereka Hanya menyanyikan Nyanyian Tuhan dengan jiwa Yang menggelora Mengingat saat-saat mereka Bisa menyanyikan, menyanyikan nyanyian itu Dengan lantang Dengan nyaring di tempat mereka berasal Di tempat mereka tinggal dahulu Ada yang dari Tarutung Prosea, Samosir Dan lain-lain Memang secara hukum positif Yang berlaku di negeri ini Mereka adalah anak kandung yang lahir dari rahim ibu pertiwi Yang memiliki hak yang sama pada setiap jangkal tanah yang ada di negeri ini Tanah tumpah darah yang tercinta ini Tetapi kenyataan yang mereka rasakan Seolah-olah mereka secara politis berada di negeri asing yang dijajah Yang ditawan oleh budaya Oleh agama setempat Lalu dengan sedih dan pilu Kita bertanya Bagaimanakah HGBB Tambang Menyanyikan Nyanyian Tuhan di negeri Asing tersebut Saudara-saudara Berkaca Pada situasi yang dirasakan Oleh jemaat HGBB Sungai Tambang Dan juga masih banyak Gereja, gereja yang lain, yang GBP, kita dapat merasakan perasaan juga sedih dan marah dan kecewa seperti yang dialami oleh Pemasmur, yang dialami oleh bangsa Israel, yang diekspresikan pada Masmur 137 ini. Sang Pemasmur terseret ke dalam lamunan nostalgia ketika mereka berada di Sion, negeri yang indah. Penuh kebersamaan Megahnya Bait suci Yerusalem Sebagai manifestasi kehadiran Tuhan Yang dengan setia menjaga Dan memelihara umatnya Mereka bisa bernyanyi Dengan nyaring dan lantang Memperdengarkan nyanyian Tuhan Di Sion dahulu Namun secara tiba-tiba Kenyataan yang tragis seolah-olah membuat mereka tidak percaya mereka terlempar dan terbuang ke negeri asing mereka ditawan oleh orang-orang oleh bangsa yang tidak tunduk yang tidak tunduk dan tidak menyembah Tuhan mereka mereka dicabut dari akar rumputnya meninggalkan tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka menjadi budak dan bekerja tanpa upah untuk kepentingan perekonomian bangsa Israel, mereka merasa lelah secara fisik. Mereka juga lelah secara psikis, jiwa, mental, spiritual. Mereka tertindas, bapak ibu. Maka kita dapat bayangkan bagaimana kesedihan umat itu. Bahkan kita bisa menduga bagaimana mereka mungkin nyaris putus asa, bahkan mereka. Semakin mempertanyakan dimana Allah yang perkasa dahulu. Dimana Allah yang hebat itu. Dimana Allah yang ajaib itu. Yang selalu dikisahkan oleh nenek moyang mereka. Apakah itu hanya dongeng semata. Atau penghantar tidur mereka secara turut-turut. Dimanakah Allah. Yang dengan janji dan sumpah. Kepada nenek moyang mereka. Bahwa mereka akan disertai sampai akhir zaman. Jangan-jangan Allah mereka. Sudah dikalahkan. ...oleh ilah-ilah bangsa lain. Maka secara luar biasa... ...bapak ibu... ...di tengah-tengah... ...keadaan itu... ...semua pertanyaan-pertanyaan tadi... ...terakumulasi dalam benak mereka... ...dan secara demonstratif... ...mereka tunjukkan dengan sikap yang setengah menyerah... ...menggantungkan alat-alat musik mereka... Di pohon ganda rusang sebagai tanda mereka tidak mau lagi menyanyikan nyanyian Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, situasi yang genting seperti itu, tiba-tiba ada satu permintaan kepada mereka. Dari orang yang menawan mereka, dari orang yang menindas mereka, mereka menanyakan, meminta, nyanyikanlah. Bagi kami, nyanyian. Tuhan, Nyanyian dari Sion. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bapak ibu banyak penafsir yang melihat dari satu sisi. Yaitu sisi yang negatif. Mereka mengatakan pertanyaan itu, permintaan itu tentu saja paradoks. Bagaimana mungkin mereka menyanyikan nyanyian sukacita. Padahal mereka tahu bangsa Israel sedang bersedih, sedang meratap, mengeduni. Di hutan silepah. Bagaimana mereka mau memperdengarkan nyanyian Tuhan. Yang selalu di mereka nyanyikan di bait suci yang megah. Yang selalu menentangkan hanya di sion. Padahal mereka meminta supaya lagu itu diperdengarkan di negeri asing. Di negeri kafir. Apakah mereka boleh menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing yang najis itu? Maka banyak penafsir melihat bahwa itu merupakan penindasan total, penindasan fisik, dan penindasan secara rohani sekaligus. Tapi ada juga penafsir yang melihat, ternyata itulah cara Tuhan untuk menjungkir balikan keadaan. Dengan permintaan itu Orang Israel disadarkan Ketika mereka tidak mau lagi Memperdengarkan nyanyian Tuhan Mereka tidak mau lagi beribadah Mereka sudah kesah, Mereka hampir menyerah Masih ada orang asing Yang meminta kepada mereka Supaya lagu Tuhan Nyanyian Tuhan itu diperdengarkan kepada mereka Tentu saja Permintaan ini menimbulkan keheranan bagi mereka tapi menurut saya, bahwa permintaan itu sekaligus mereka menemukan Oase di padang pasir yang kering. Menimbulkan semangat dalam jiwa mereka yang hampir menyerah. Ternyata Tuhan masih menginginkan mereka menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing yang menawan mereka. Bagi mereka, itu adalah kesempatan emas untuk memperdengarkan nyanyian Tuhan. Itu merupakan anugerah kepada mereka yang menghibur dan menyemangati, memotivasi mereka. Dan akibatnya, Bapak Ibu, secara luar biasa, mereka berjanji untuk tidak lagi melupakan Yerusalem. Mulutku akan tetap menyajikan dengan Tuhan, tanganku akan tetap bermain musik apapun yang terjadi, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Situasi kondisi nyanyian Tuhan harus tetap dipelengarkan Bapak Ibu, walau di sisi lain mereka tetap berharap bahwa Tuhan akan membalaskan apa yang mereka terima sebagai ganjaran dari orang yang menawan mereka. Saya sangat setuju dari lagu By dari Persoah Babylon akhirnya dengan kata. Let the word of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, here tonight. Biarkan, hak yang keluar dari mulut kita, pergumulan dari batin kita, itu selalu berada di dalam hati Tuhan dan di mata Tuhan, Bapak Ibu. Sudah kasih mengawali tahun ini kita disemangati melalui pengalaman iman orang Israel yang menyanyikan nyanyian Tuhan pada pasal 137 ini bahwa di tengah situasi yang sesudah apapun bahkan nyaris tanpa harapan Tuhan hadir dan sanggup memberikan pertolongan dan solusi yang sama sekali dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Penderitaan dalam kehidupan sangat berbeda-beda. Kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima atau merespons penderitaan itu. Apakah kita hanya berkeluh kesah menyalahkan situasi, kondisi. Tanpa berbuat apa-apa. Atau kita berani menghadapinya. Bersama-sama dengan Tuhan, Karena di dalam Tuhan selalu ada jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu, kita sebagaimana bangsa Israel mampu melihat bahwa penderitaan itu sebagai kehormatan untuk melayani Tuhan. Penderitaan itu adalah sebagai suatu kehormatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Walau dalam suasana kesedihan yang mendalam Kita tetap dapat mengikrarkan kesetiaan kita kepada Tuhan Walau harus dianiaya, ditindas, ditawan Atau diperlakukan tidak adil oleh dunia ini Bapak Ibu, di tengah maraknya ketidakadilan Yang masih dirasakan umat percaya Yang sering disebut kelompok minoritas Siotik percubur, menghadapi ketidakadilan, menghadapi penghambatan, pelarangan, sulitnya memperoleh izin mendirikan gereja. Seperti yang dialami suara-suara kita yang di sungai Tambang, bahkan juga mungkin dialami oleh gereja-gereja lain di dunia ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menyerah, kita tidak perlu berputus asa. Ingat bahwa HGBP adalah gereja yang lahir Dari suatu perjuangan panjang para misionaris Dan para misionaris telah membuktikan kepada kita Bagaimana mereka berjuang tanpa pamrih dan tidak ada kata menyerah Para misionaris dengan gigih berjuang Bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun Para misionaris memakai Memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada mereka. Hanya untuk melayani Tuhan. Dan mereka selalu percaya dan yakin. Bahwa Tuhan yang mereka sembah. Adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan tetap mengasihi umatnya. Maka sudah suara kegigihan. Para misionaris. Kemudian dilanjutkan oleh pendeta pribumi. Yang tetap berdiri kokoh. Mempertahankan agar HKBP tidak goyah diterpa oleh badai apapun yang datang dan mengancam kesatuan dan keberlangsungan HKBP di Indonesia ini. Dan saya yakin HKBP tidak secara kebetulan ditempatkan Tuhan di Indonesia yang pluralis bahkan secara khusus ditempatkan untuk melayani bangsa batak yang telah dipilih Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Sekarang Bapak Ibu, ketika tongkat estafet itu berada di tangan kita, para pendeta, para halado, dan seluruh jemaat HKBP, maka semangat juang ini tetap harus membara dan menggelora. Tekad kita sekali layak terkembang, surut kita berpantang. Sekali injil berhasil masuk dan menembus keterisoliran tanah batak. Maka pantang bagi kita Untuk menyerah apalagi kalah Dalam memberitakan Injil Tuhan yang membebaskan itu Maka Tahun ini adalah tahun kesempatan Yang Tuhan berikan Kepada HGBP Yang di usia Yang ke-158 Di tahun era revolusi Industri 4.0 ini Dengan perubahan-perubahan Yang sangat cepat Dan berdampak saatnya kita bijak menggunakan informasi teknologi informasi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di era revolusi industri 4.0 ini Bapak Ibu bagaimana kita bijak memakai media sosial bukan lagi sebagai alat untuk saling menjelekkan saling menyalahkan membenarkan diri yang tidak akan pernah Menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita bergandengan tangan memakai media ini, memakai teknologi ini, jalan Tuhan untuk memberikan Injil kepada seluruh dunia dan segala makhluk. Yang menarik, Bapak Ibu, sekarang banyak orang takut dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang katanya akan menggantikan manusia, seperti robot. Tapi yang menarik adalah, katanya, dari sekian banyak pekerjaan yang tidak tergantikan oleh robot, ada dua yang mau saya katakan Bapak Ibu, yaitu guru dan pendeta. Ini kabar baik buat pendeta. Bahwa pendeta tidak pernah digantikan oleh robot. Guru juga tidak pernah boleh digantikan oleh robot, termasuk guru-guru dia. Kenapa? Ternyata robot yang secara kecerdasan buatan mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Tapi dia tidak punya roh. Dia tidak punya iman. Dan dia tidak punya perasaan. Tidak punya emosi. Maka satu pertanyaan yang tidak boleh dijawab adalah. Apakah engkau pernah jatuh cinta? Robok itu tidak berkata apa-apa. Karena dia tidak pernah jatuh cinta Bapak Ibu. Seperti kita. Yang saya takutkan adalah. Ketika para pelayan para pendeta sudah melayani seperti robot, maka tidak perlu diganti. Mereka akan tergantikan sendiri, Bapak Ibu. Maka pendeta, pelayan yang bisa eksis di era revolusi industri adalah pelayan yang mempunyai iman, pelayan yang mempunyai kasih, pelayan yang mempunyai rasa, yang mempunyai emosional, yang bisa membantu manusia. Untuk mencari solusi dalam kehidupan yang semakin sulit Bapak Ibu. Maka terakhir Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa semangat yang tinggi saja ternyata tidak cukup. Kita harus memaknai setiap momen yang terjadi baik suka maupun duka, kesulitan, tantangan, bahkan ancaman sekalipun sebagai cara Tuhan menghadirkan peluang sempat yang harus kita tangkap dalam rangka memberitakan Injil, Bapak Ibu. Untuk itu HKBP perlu menyikapi ini dengan serius, memikirkan mengkaji ulang metode yang tepat untuk dapat eksis memberitakan Injil, menyanyikan nyanyian Tuhan di Indonesia bahkan juga di luar negeri supaya suaranya yang itu didengar oleh penguasa, oleh serdadu yang menawan kita dengan dalih, otonomi daerah wisata hal, entah apapun itu HKBP tetap eksis sebagai terang dan garam pembawa damai prajurit kesatuan dan ketuhan bangsa dan negara untuk itu tahun ini tahun orientasi pelayanan kita tahun pekabaran injil atau sending satu momentum dalam penginjilan HKBP kita tidak boleh lagi hanyut pada romantisme pelayanan kejayaan sending kita yang mencapai puncak pada jubileum 125 tahun yang lalu. Ini saatnya kita bangkit bergerak mereposisi pengabaran Injil HKBP agar tepat guna dan tepat sasaran bersama kekuatan Tuhan. Kita pasti mampu melakukannya. Selamat tahun baru dan selamat tahun sengjing buat kita. Amin. tahun 2020. Agar Tuhan luas hurian hingga BP patu pahon tahun perkabaran di Tuhan ditau nong lawa mereka posisi lawa pahun nehon patu akan sending akan metodi nak patu Tuhan ashiran Tuhan jaga hagai nami haurangan nami nahhiran melupakan sending Tuhan ali patu Tuhan. Di situasi kondisi na hati hata Tuhan ikut do idehon nami e de ni Asalam terob, Tuhan i. Asa antorop Tuhan hal manadaho. Ale Tuhan pardogoi ma ulon di opi porus, amang sekretar jenderal, anak na kepala departemen, do panitia taon seni Tuhan na dilantik. Patupahon, ulao, pakobasion, mamretahon darita nami ni Tuhan Asasat sonu portidor jala sak tusabdok na tinompang. Ale Tuhan pasataim ma denggan tuho, huriam tuho ale Tuhan, hol dibagasan asi dohot holuhan mauliat ni roha. Amen.